terkadang sesekali kita butuh beristirahat saat penat dan lelah bekerja tapi ternyata beristirahat saja tidak cukup masih ada yang perlu kita lakukan untuk Petualangan yang ada di lambung Barat akan terlihat. Namanya Bukit Mabar. Hello guys, petualangan kita berlanjut dan kali ini kita mau ke Bukit Mabar. Tempatnya di sana. naik gunung terus pokoknya ya. perjalanan pun kita mulai kita berangkat tunggu uh, 9 pagi pun. setelah tadi subuhnya kita naik di bukit dalam 6 videonya ada kalau di channel sebelumnya kita berangkat bersama-sama menaiki motor e, untuk saya sendiri naik motor plus ya bukan cross sebenarnya itu adalah motor supra-fit yang dimodif menjadi motor cross biasanya untuk muat e, ragutan kopi ketika kita panen ini adalah motor bapak saya itu ada aku, ada keponakan, ada istriku sama adik-adikku. Kita berangkat bersama ke sana. Rasa penasaran yang tinggi timbul dari dalam hati saya. Apakah benar seindah itu Bukit Mabar yang katanya ketika kita naik ke sana semua pemandangan yang ada di Lampung Barat akan terlihat. Membuat saya lebih penasaran lagi nih perjalanan dilanjutkan memasuki gang sempit yang ada di sela-sela rumah warga Dalam kita lalui perlahan melalui tanjakan, dan motor harus digeber kuat dengan mengenakan gigi satu. Mungkin kalau aku jadi motornya udah berteriak tuh, seberapa capeknya untuk naik bukit ini. Tapi ya sabar aja deh, motor kamu antar aku sampai atas ya, dan keluargaku. Hehehe. Dan kita sampai di gerbang uh, wisata Dan sekarang kita sudah mulai memasuki Area perkemahan Ini sebenarnya area perkemahan ya Tapi view nya bagus banget Karena dia ada di atas bukit Saat kita masuk kita melakukan registrasi dulu Dan dengan bangganya kami memasukkan Registrasi dengan nama Lampung Timur Dan Welcome, inilah. Mabar. Dan kali ini kami keluarga berada di puncak mabar. View-nya keren. Keren, guys. Ini kalau pakai kameranya agak satu keren karena di sana itu hamparan gunung enggak ada penghalang sama sekali. Lihat. dua tahun Oke okay, stay tune kalau terus perjalanan kita Kecamatan Kita puluh lima, di puluh, enam puluh Dan ternyata benar Ketika kami sampai di puncak Wow Viewnya luar biasa Semua gunung terlihat Melihat senyum Melihat tawa Keluarga kami, kami sangat senang Apalagi adikku Si Dayat Dia tidak pernah jalan-jalan sejauh ini guys Dan aku melihat senyum yang luar biasa Dari dirinya itu memaju semangat lagi untuk mengajak dia ya, jalan-jalan Dan rasa penasaran kami terbayar tuntas Lihat pemandangannya Bagus kan hmm. Terasa Penat yang ada di kepala setelah bekerja itu sudah hilang semua bahkan kita lupa kalau kita punya hutang <laughs> bercanda-bercanda ya inilah bagaimana cara menemukan rasa lelah, rasa penat, bukan hanya sekedar beristirahat tapi kita berterima bersyukur apa yang dikarunia oleh Tuhan yang Esa di Cina kita bersuap foto bersama keluarga anak, istri bahkan kita nikmati waktu ini sampai merasa sudah puas. Untuk sementara pertolongan kami berhenti sampai di sini dan mungkin akan dilanjutkan di kemudian hari. Karena besok hari kami harus beranjak ke Lampung Timur untuk harus balik so entah kapan lagi kita akan ke Bukit Mabar lagi doakan saja segera dan nantikan video kami selanjutnya di tempat-tempat view yang bagus tempat-tempat wisata yang bagus di Lampung terima kasih saya Ansori Dibi love you